Auzubillahi minasaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam baik para sahabat channel ilmu gaib yang baik hatinya Dimanapun berada Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur Zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur nikmat iman, nikmat islam, sampai nikmat sehat walafiat seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selalu umatnya yang mengikuti sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Saya doakan juga bagi yang sedang dalam keadaan sakit Cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan Yang sedang banyak masalah, yang sedang banyak hutang Diberikan jalan serta kemudahan agar cepat selesai masalahnya Cepat lunas hutang-hutangnya Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan ijazahkan Dua Keilmuan Semula Jadi untuk membela diri dan menegakkan kebenaran Ilmu ini jangan digunakan untuk hal yang salah Sebab akan menjadi hal yang tidak baik Menimpa pengamal keilmuan Karena orang yang mengijazahkan keilmuan ini Tidak ridho jika ilmu ini digunakan di jalan yang tidak baik Oke, langsung saja ilmu semula jadi yang pertama Merupakan keilmuan yang memarifatkan darah putih yang berada dalam batang tubuh sebagai induk kekuatannya Ilmu ini sangat keras efeknya dan sangat berbahaya, fatal Sangat fatal jika mengenai seseorang bisa berakibat kematian maka dari itu hati-hati dalam menggunakan ilmu ini Gunakan jika benar-benar terdesak Sedikit cerita ilmu ini pernah digunakan Paman dari pengijazah keilmuan ini Untuk menghukum orang-orang yang akan membakar masjid Kala itu di desa paman beliau Waktu itu mungkin ada puluhan bahkan ratusan orang yang mencoba untuk membakar masjid di desa beliau. Lalu paman beliau menggunakan ilmu ini untuk menghukum dan menyelamatkan masjid yang ingin dibakar sehingga orang-orang yang ingin membakar masjid ini secara misterius jatuh satu persatu tersungkur bahkan sampai pada mati sehingga orang-orang yang melihat keheranan pada saat itu maka hati-hati menggunakan ilmu ini jika para sahabat dalam keadaan tersak. Misalnya ingin dibegal, dirampok, atau ada yang ingin mencalakai sahabat dan benar-benar sahabat terdesak. Tidak ada pilihan lain lagi, barulah gunakan ilmu ini. Caranya, pertemukanlah jari telunjuk dan jempol sahabat dengan sekuat-kuatnya, sampai terlihat memutih ujung kedua jari sahabat. Ujung kuku itu memutih, lalu sahabat bayangkan imajinasikan, makrifatkan dalam bayangan sahabat. Pusar orang itu, pusar orang-orang jahat itu, sahabat bayangkan sambil jari sahabat ditekan, lalu sahabat baca mantranya satu kali saja. Jadi semoga bisa mengerti ya. Pertemukan jari telunjuk dan jempol dengan kuat sampai terlihat putih. Saat itu bayangkan maafatkan Puser orang-orang orang-orang jahat itu. Lalu kita baca mantranya satu kali. Berikut mantranya, silakan disiapkan alat tulis, boleh dicatat. Mantranya pendek. Darah putih Allah, darah putih Allah. Sekali lagi, darah putih Allah. Ikuti apa yang saya sebut, apa yang saya ucapkan. Jangan ditambah atau dikurangi, itulah mantranya. Nanti sahabat sendiri yang akan melihat efek dari kerasnya ilmu ini Hati-hati bisa berakibat kematian karena kerasnya ilmu ini Ilmu semula jadi yang kedua merupakan ilmu semula jadi bentakan Yang efeknya jika mengenai manusia atau hewan akan berakibat pecah gendang telinganya dan merusak saraf hingga juga bisa mengakibatkan kematian maka saya sebagai pengijazah memberikan wanti-wanti hati-hati dalam menggunakan keilmuan caranya bacalah mantranya tiga kali dalam hati lalu Bentaklah orang jahat yang akan mencelakai sahabat Bacalah mantranya tiga kali dalam hati Lalu bentak orang jahat yang akan mencelakai sahabat Berikut ini mantra ilmu semula jadi yang dibaca Silahkan didengarkan baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Satu kali dibaca Guntur suara harimau Guntur suara harimau Guntur suara harimau Jadi Bismillahirrahmanirrahim Satu kali Guntur suara harimau Tiga kali Lalu sahabat bentakkan orang Yang Mengganggu sahabat Atau yang ingin mencelakai sahabat Mantranya silahkan didengarkan lagi Bismillahirrahmanirrahim Guntur suara harimau. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Guntur suara harimau. Guntur suara harimau dibaca tiga kali, bismillahirrahmanirrahim satu kali lalu bentakan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Guntur suara harimau. Guntur suara harimau. Guntur suara harimau lalu bentak orang yang ingin mencelakai sahabat. Bagi yang ingin mengamalkan, silahkan ucapkan kolbitu dan kirimkan doa pengijazah keilmuan Ustadz Dharmawangsa Kolopita. Silahkan ucapkan kolbitu dan kirimkan doa kepada Ustadz Dharmawangsa Kolopita. Mohon maaf jika ada hilaf Atau ada yang kurang paham Bagi yang kurang paham Atas keterbatasan saya Dalam penyampaian Saya mohon maaf Silahkan bisa bertanya di kolom komentar Insya Allah Pasti saya jawab jika saya melihat Dan pesan saya gunakan ilmu ini untuk di jalan kebenaran serta membela diri semoga bermanfaat jayalah nusantara wassalam